Dalam video ini saya akan berbagi cara praktis transfer berkas antara Android dan laptop tanpa kabel melalui FTP. Pertama-tama saya akan menginstal dulu aplikasinya dari Play Store. Saya ketik di kolom pencarian FTP server. Setelah terinstal, akan saya klik buka. Dan aplikasi tersebut akan memberikan alamat yang bisa diakses melalui laptop baik Linux maupun Windows. Kita coba dari Ubuntu dulu, ya. Saya akan klik berkas, lalu lokasi lain, lalu menyambung ke server. Saya ketikkan alamat yang diberikan oleh aplikasi tadi, lalu saya enter dan klik sambung. Ya, kita sudah bisa mengakses Android melalui Ubuntu. Sekarang saya akan coba memindahkan sebuah folder dari handphone ke laptop nah, Dan sebaliknya Saya akan memindahkan sebuah folder dari laptop ke handphone Android Oke saya kasih nama dulu ya Saya akan klik kanan lalu salin Dan saya tempel oke okay, folder sudah tersalin ke Android Oke okay, saya akan buka handphonenya ya yeah, sudah ada folder akan disalin ke Android lalu saya kembali ke laptop Linux yes. saya buka dalam terminal saya akan mencoba menjalankan uh, beberapa perintah yang teman-teman bisa lihat langsung dampaknya di handphone Android. Oke, saya coba echo, tapi buka dulu topengmu. Saya akan simpan dengan nama file aril.txt Oke sudah jadi berukuran 24B. Saya coba buka. Oke okay, jadi, tapi buka dulu topengmu Saya akan mencoba menambah baris Dengan mengetikkan perintah echo Biar kulihat warna Enter Dan sudah berubah ukurannya jadi 45B Ketika dibuka yeah. oke. Okay, saya akan mencoba membuat file misalnya dokumen.txt, dokumen juga .docx, dokumen lagi .pdf, musik.mp3, musik dan video.mp4 ya yeah, langsung tercipta di handphone android saya bersihkan dulu Saya akan coba menghapus sebuah file Musik Yang mana yang mau dihapus nih Musik dan video Ya, langsung terhapus Saya akan mencoba menghapus yang PDF Oke, terhapus juga Dan saya akan mencoba menghapus semuanya Dan hilang Hehehe coba jalankan perintah ls oke okay, bisa dan exit beres di linux sekarang di windows tinggal kita buka folder kita ketik alamat yang diberikan oleh aplikasinya lalu kita enter saya akan copy dan pindahkan ke desktop saya akan membuat sebuah folder yang akan dipindah dari desktop ke Android. Oke, copy, klik kanan, paste, dan file pun sudah terpindah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika menurut bermanfaat, silahkan like, comment, share, and subscribe. Tapi jika menurutmu kurang bermanfaat, silahkan tetap like comment and share and subscribe ya yeah. dan silakan semoga harimu menyenangkan